Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Maja dan ketiga temanku Kita bakal ngelajudin gameplay dari Magica 2 part kelima Kemarin udah nyampe chapter, tau sama atau sebelahnya, kayaknya hari ini mungkin part terakhir Jadi ya, nambah lama-lama kita langsung join aja Ada yep. Ricky Vindi, Kailief, tapi Kailief Ayo, lagi mute Mew. Bukan lagi mute, saya masalah mute ya oh. <coughs> Oh my god, kebasahan. Capek terakhir. Ah. <laughs> Tidak. Emang ke mana ya? habis nah, nah, ini ya? Tuh, di sini enggak. Ini enggak <laughs> <laughs> bisa klik dong ya. Tahu. Lu enggak bisa, gua bisa. Hah? Cepat lu. Kembali ke itu siapa <coughs> <Atau> orang ini <coughs> coba ikutin ini dulu gara kau nemu apa nggak ada ya I'm just nggak ada nggak kanan nggak ada ya? Tunggu di jalan dulu bukan? Coba ya. Eh. Gak bisa kayaknya. Gak bisa ya? Oh. Oh. Oh. Ini dibunuh Anjay, pakai proteksen kot si All the What the fuck? Ah, penguin Gak bisa nyetrum, <laughs> <laughs> Gak bisa, dik basah cuma. Oh bisa I bisa dik. Dulu buat Pakai spell yang di kanan itu loh, Spendier. di atas. Hmm. Ganti. Jadi ini kali. Coba bawah apa nih? Bawah apa nih? Bawah ke kiri. Not, never, not. Wih, massive bonus tuh water and shield water and shield tuh massive parah berarti shieldnya gak hancur hancur kah? Ini kira, ya. Gila, dibunuh Tadis Aduuuh lo Hah? Apa? Kenapa? Billing one habis, abis Oke, oke, oke, oke, oke, Please note that beyond this point you will not oke, oke, oke, oke, makan oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, anak oke, oke, <laughs> <laughs> uh dari nyari barang nih kayak banyak sih itu ada buat listrik bisa nggak anak tuh atas oh, orang mana? Eh, yeah, kau ambil uno. Ya, yeah, ke DC. Chris connect Nope, nope, nope, nope. This is not happening. Sebentar ya guys. Oke okay, guys. Halo. Restart. Apa teh? Makai speaker ya yeah. tadi ke DC. sekarang agak jadi join iya yeah. oke okay. maaf kan internetku yang anjir kok semati mati itu gimana caranya sih ya ya lu Bang nah itu nah, pakai set apa itu biar bisa sakit itu yang nomor 2 Ini ya? So iya ada yeah. apa-apa di sini so oh. Lanjut, <laughs> kita lanjut <laughs> Lanjut, soccer across again. I'm sorry Mati deh Oke Eh? listrik siapa sih Di gue Gua orang dulu Nah, ada apa, apa ya? Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kiri, kiri, deh Terpindu itu makin pin. Ah. Ah. Mati Kedua Kedua Surrender my god Nggak apa, -apa. Nggak. Coba tungguin, tungguin, tungguin coba Ini Ada baca ada event Kenapa itu 25 <laughs> okay, Pakai ya, itu? Masuk, ya apa -apa. Oh my god. God. Nah, nggak ada kanjer matinya. Fine, nenda, Switch. Good. Good. <tose> good. Good. Oh my god enggak Oh Aku Hahaha, listrik dari Area OMA Halo ada yang itu lagi Halo, Dai, oke, okay. nice. Baru sih dah. Ouch. What ngerti gua lah, tadi tadi ke kiri jangan benar kita belum ke kanan dong tadi. Iya, iya. Ya shit. yang dah. Mungkin nah. itu mereka jalan yang benar mulu. <laughs> hoki antara. <laughs> hoki yang tidak hoki anjir. Ah, yeah, shit. Widih. Bak Waduh, ini satu. Eh. Di. belakang ada. belakang ada. Nani? Ini kena es mulu, wah. Wow. <tuk> my god. Nani? Bakul? Huh? Oh my god, guys. Wah. Nani? Bakul? Ya! Oh ya! My God! Bagus, Awan. masih jadi healer, Finn. Emang healer Wih itu satu Itu lu campur air kok bisa sih anjir Kok ya, oh. Anjir, ini bicara <laughs> Itu, itu bukan teman kita ini. Oi. Dan cok. ompang. Apa dongon nih? Aduh, Iya, coba ada. Hmm. Listrik halah deh listrik kasih air anjir ngamati gua huh baku baku baku mana air sekali bisa hasil listrik halah deh kalau listrik sama saja masih bisa kalau sama air nggak bisa kayaknya tuh aku tadi bisa ya, atau makanya kok bisa sakit banget, anjir Ouch. Wah, nani, bakul, Kalau poison sama listrik bisa nggak ya? Salah, salah, salah. Bisa tuh poison listrik. Habis bisa deh, udah nggak, Hai, Nani, baku? Surrender, surrender, surrender. itu masih ada robot tuh deh, So color new for best. Ya, uh, oh. ya, oh. beku nggak bisa. Ah. My God. <laughs> <laughs> Oh, tim dia masuk. sama tim, Pak. Apa? Tim, tim. Oh. weakness Suara huh? Pintu, eh. Mana sih? atau Oh, ke bawah. Gue mati. Aku mati. Bukan gua itu, listriknya Nah udah, easy kan? Climb. Oh Tantik. my god so -so Perkair ya, top sih uh. Di Dia bisa kita mau Dia on okay. game. Oh. Eh, itu, Cuk. Ana. Itu udah diambil. Wah, Sakit banget anjir itu. Oh, gak sakit sih. Oh, sakit juga ternyata itu I have see him Surrender Surrender Back? Even back? I do like oh. Surrender All Au Au No Nani Nani Aku nah, kok gue hilang? <tutub> elemen Toh, apa sih? Dia semua WAH! NANI! Ini apa? Health Terus? Salju ya Barak. itu? Salju sama ya. dead Wih, oh. ah. awas awas awas Oh iya iya Itu suruh gerakin, suruh geraknya itu Deadlift Api dulu Bisa nggak ya ngedorong? Ini bukan gitu deh, apinya mungkin gini ya Enggak Masih semua kayaknya What the hell Oh urutannya sekarang ijo dulu oh. oh apa gini kali ya apa gini kali Oh iya adir Jangan semua sekaligus satu satu aja ah, oke okay. I see Nari Jangan gue juga Oh salah sih Kok balik? hai Oke. Okay. Gitu. Terus, ini ya. Gini. Bener nggak? Kok salah? Ya, itu S. Itu S. Penuhin coba S-nya. Health. Terus? Oh, nice. Munyit sih ya. <laughs> ah. <tuk> Kan? tunggu bilang masih dia bakal usil <laughs> aja Udah ada Dark di sekitarnya mah, asu emang. <laughs> Ngiris ya Nitiwing Dia basahan, Berarti tinggal di Strum dong Mega Super Lok, kawal, itu si... anak. Enak enak enak itu anak. Iya. Yeah. Ayolah, setrum, bacot. Setunggar, ni Argo ni Dresi. <laughs> Nuh no, ni Skador. door, Bart, vi Ulverance. Siap, so. Oh my god, gak jadi. Sim, Nani, baku? sih? jadi. nah berasa toh nih mini mm lampir -hmm. goblok aja ke Wendy. kayak gitu dong coba coba coba pas ini pak paketnya. baku kita baku dalam nih biar nggak eh salah pencet gile bak kedok workshop dan lok on offenvara seer funto. Neber hast der niedersekretor. Ey ey, liten tros lister bimsi bimsi. Har bimsi bimsi. Neber wa mere ganne wolne. Oksa, fropsi nt single ok dore ne molik. Lit te kwel. Jadi kita kalau Selandia pakai apa? Pedang doang. Katanya di solo lihat bisa bos mana di stage. Win ngomongnya Bau-bau tamat deh sedih guys. Ini siapa Lock? Golem lagi anjing Hey Volcafer, could they draft Smokey? Iron Golem. Hopes do in tick tracking my Pocketball. Kalau itu iron harusnya kalau kena api kepanasan enggak sih? Bigness? Listrik, little Bravo Grim Heskmanstriskov som let me show you mina pokamoron Let show you elin busk Hmm Orang ketang sopan aja ngobrol enggak ada jawab Ini slot bisu Oh tidak Marah nih, marah nih, marah nih. dia bisa. Anjir, jadi Melvisen. Die pa, Junk, die ja Oke, udah lepas. Gue coba api dulu. Itu apa? Itu api biru. Eh, Eksit api ya? Itu eksit? Tahu? Api biru. Coba gue apin lah. Oke, okay, imun, imun, imun, imun. Imun juga, hebat. Oh, oh. Hah, gini dona right? deket banget aja. Udah mati oh never mind uh, <laughs> Mudah itu, Fred Busuuu Cepet mati Easy amat anjir Oke, gua ngerti ngapain bisa, bisa pakai di Lasernya, lasernya, dia kemana? Alain, alain, aduh, disimpannya pakai banget. Oh shit, bulan banget, banget. Packer, apa sih? Gua mati aja tiba-tiba banget. -tiba. Uh, oh, Aduh! <tuh>. Oh my god. Oh Kecepatan gua. Main dong. Oh my god. <laughs> bisa, bisa, bisa. Ah bisa asik Habis Nah, siap siap. Jadi, belum belum belum belum. Waduh, bisu. Ah. Ah hilang anjing. Huh? Buk? Buk huh? Jadi udah ini gue keluar dulu, Pak. <tuk> oh, siap-siap. Yah. Wah, ini berdiri, di pas depan diaannya. Kok marah sih? Ah. Depan depan diaannya. Nani, Bakul, Bakul. Ini dia apa MC? dia apa sih? Bakar? Nani? bolanya deh. Oh no. Hai, dia mati, gua, mati, bukan, bolanya bawa, bawa, bawa, mana, mana, mana, mana, bawa bawa bawa bawa mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, keluar mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, dorong <laughs> Main bola Guys anji. guys, guys, guys. guys. Oke okay, nice nice Oh ah, TIDAK TIDAK ah. Oke AUCH AUCH AUCH Bisa dibim kasih itu bolanya AUCH Jauhin, jauhin, tuh, tuh siapa yang pake ah, Aduh Aduh mati gua udah Tuh udah flan Oke, okay, sip Saket banget anjir itu, the hell Mati semua, mati semua, mati semua Mati semua, mati semua Mati semua, mati semua Mati semua Mati semua Supender Ya <eleh> hit, <noise> okay. oh, <ungefähr> yeah, yeah, dan dan dan. No <laughs> Oh bisa di yeah. <swar is growing appeal> Yes, haleluya. All Eh, nggak dapat. balik lagi! Nggak bisa! lagi, lagi, ah Kenapa hidupin ya Dua nunggu air Sip hmm. Berubah dia berubah elemen Top an tim tim Anjir Wih Kalo ngeheal itu Dead ngeheal Dead ngeheal Dead ngeheal Ngeheal <tuk> Bucker <tuk> Bucker Bucker Diba Bucker <tuk> Oke api kalo sim deh Api api api bisa. Oh. oh. oh my god. Hey. Huh? Nani perang, disang, dong. Ah bisa. Uh. Ya. Yeah. Shit huh? Bakur? Bakur? Oh, iya, huh? Bakur? Api api Bakur? api. Duh, dh, dh, dh, boleh. Bakar. Pakai okay, air. <tuk> Ada ah, harapan, oh. backer mati, mati, mati, mati, mati, Aduh, mati, mati, mati, mati, <tuk> mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, Dorong, dorong, dorong, oke, air oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, mati mati mati, mati mati mati mati dorong dorong dorong dorong oke oh, oke okay, sip oh, ya mana, dia Nah. bye bye. Hai, nice. easy gaming. Oh. Ayo kok dibunuh anjir? Wah, oh. korban, aku guys. lele Ye Vlad Wem sih lo bocor anjir locker back des noch oh. all erfresk etsund dirgo mati oh, tidak is nur past ins alterheim mir so okay. gei sal grande et langgang snarksalet wie sie ti perfekt prati jahn grammel e pacci ne keeper menyon solo, mosteval berarti ya. Asik, Asik kali kita bedana 300% vendifier. Tunggu mati nih. Ya, ya. ada. Iya <laughs> Ya yeah, yeah, dead ya. Yeah. Digebuk gue Sudah guys Vanir armor, Vanir armor. Ya gue gak bisa gerak-gerak dan sok, Sialan <laughs> Ah thank you <laughs> Bisa bole diri gak? Oh bisa mati juga ternyata Anjir Anjir Helvabag Ya banget sih Huh? semua gini <laughs> Pernah, <laughs> <ternyata berjalan. tip> master ada lah. Oh my god Lagunya ngeselin ya Kayak oh, masuk ke itu hai, ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Bakul? Nani bakul? Heu? Kok bisa gitu sih? Heu? Bakul? Nani? Nggak tau. Disembran pakai air, coba. Jatuh nggak? barang barang ya. Oh. <tuh> Tapi kalau kita main <tuh> mode, sih <C> ada kan? <tuh> <tuh> Gitu-gitu ya. Udah dari awal Gua oh, oh, ya. ga ada kena apa-apa, ya? ini bersih banget anjir Jangan pada mati dulu dong Ibat bomnya Ini ga bisa tepetin apa? capek aja tuh semua mau enggak Jangan seru anjir ini ini ini namanya menghargai developer developer anjir jadi penguin dia Siapa jadi penguin ini, ini ada Jadi Ini Neler jadi penguin aja di sini Tuhnya, berhasil mati Surprender! surrender bisa nge-heal ya? Kepadaan? Kepadaan? udah kelar tuh. Udah kelar tuh. Udah yeah, Oh dia gerak Sudah kah? Widi... The... Yeay, tamat yet. Gila, Friends Guild 243 anjir Tamat Yeay. Bentar, gue mau cek tadi equipment tadi, dapat apa aja Vaneer Armor Very vulnerable to lightning damage Wah... Mending staff of Vlok, Pak. Bonus apa? Element Spell. Apa? Staff of Vlok, staff, staff, ya staff. Tongkat-tongkat. Sta mana Staff of lock? Oh. Bonusnya kecil, mode bonus, bonus biasa itu. Ya, nah, apa-apa. Masih sih bagusan sama, bukan yang bagusan health itu tetap, atau wow. sih gue suka health itu sih enak anjir, sakit parah itu dasnya. Mm -hmm. Tet tet tet tet tet. Widi Widi Widi. Panda Armor kayaknya keren Jika. sih, cuma enggak ada. kalau mau gergetar kita ngulang hardnya pakai wizard trok biasa. <laughs> no bonus. Enak sih nggak, ada bonus iya, tapi nggak ada minus iya juga. Iya makanya enak aja. Oh, Oke okay. ini kan kena api atau kena kok wizard dikit langsung bawah. Oke okay, deh, hmm. nih. Boleh cuma kau live stream dulu sih Oke okay, deh, thank you guys yang udah nonton mengikuti perjalanan perjuangan Magic K 2 dari awal log lahir sampai log. Gak tau dimakan sama flat kayaknya. kalau misalnya kalian lihat banyak Fire itu tidak disengaja sama sekali, tidak ada unsur kesengajaan. Hmm. Hmm. Tidak ada. Ha -ha. ini pure kita timborknya bagus banget guys, jadi. <laughs> thank you bye bye jangan lupa like, comment, subscribe